Jannahku Gusti semoga bima Asyhadu an la ilaha anna sayyidina Muhammad nabu tunggu rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik 'ala aamman Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa ala alihi pada siang hari ini kita oleh Allah sehat walafiat jika oleh Allah panjang umur barokah rezekinya barokah umurnya minyaroh salawat dan salam tak lupa Mari kita aturkan kepada jodoh kita Bismillahirrohmanirrohim Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kelak kiamat nanti kita keluarga kita dan seluruh Mak keturunan kita, termasuk saudara-saudara kita, seiman, seagama dan muda dan semuanya ditakdirkan oleh Allah. InsyaAllah Allah mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Bapak, ibu jamaah, solatul yang dimuliakan oleh. Sebelum saya membahas apa yang saya sampaikan, ini musim pancak ubah. Kadang udah, kadang panas yang jelasin, kadang mengawal rokok pemberian. Ya, perlunya kita menjaga kesehatan olahraga yang cukup. Jangan lupa untuk untuk adik-adik kita yang saat ini sedang tes mudah mudahan sampai yang semuanya yang sedang tes dimudahkan oleh Allah SWT dimilih keberhasilan oleh Allah Wataala, dan diterima menjadi prajurit angkatan Allahmu Para Bapak jamaah Salatu yang dimuliakan oleh Allah pada ini saya akan menyampaikan tentang dakwah Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa Barangsiapa yang bersyukur kepada Allah sopowongnya sing gedem syukur ning Gusti Allah maka Allah bakal menambah nikmatnya Ditambah tambah ditambah sehati ditambah rezeki, digampang nih cita-citani dengan pengen tadi opoh Insya Allah digampang nih Gusti Allah So, sebab bersyukur akan tetapi wala inna sadid barang siapa yang kufur kepada Allah tidak mau bersyukur kepada Allah maka siksaanku amatlah pedih kata Allah benar bisa kita lihat di mana lingkungan-lingkungan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan lingkungan orang-orang yang kufur kepada Allah sampai hidup di dari segi pemudanya. Kalau orangnya pandai bersyukur, imannya kuat, mesti solatnya aceh, solatnya istiqomah, mesti seneng neng masjid, seneng jamaah. <kuh> kan, tetapi kalau orangnya itu nih, pengajian begini gatel. Ngaji wis, gak tahu. Dem, deman, sampan, delok lingkungan di daerah mungkin di daerah saya, Pak. Lingkungan yang mendem di daerah saya, senangannya mendem, senangannya adu pitik. Yuk, sampan tahu. ya mulai saya ini ya. Kelih, larangan Allah. Lingkungan ini mendem, tok adu pitik dua minum bengi cangkruan yang ketinggannya pos kampling sampai jam telur bengi apa opo menilai bayar balan musim bulan haa bener nggak sampai isu aku jago itu setengah, setengah wes aku tak menei geloran gede nih dan diopo enggak jadi apa, -apa jadi wong suki Yo kak nyambut ini juga ka, jelas karena tapi kalau lingkungan itu orangnya pandai bersyukur sholat ajak ibadah ajak sholawatan enak melok dibaan, berjanjenan pengajian meluk subhanallah lingkungan itu akan dirahmati oleh Allah pemudah ini pemadilur enek sing dadi TNI enek sing dadi pegawai Enak jadi PNS, mungkin masuk karyawan itu mungkin nyambut ini itu jadi karyawan yang tetap bayarannya pun apa sesuai dengan UMR bahkan lebih. La ing sakartu, la dan makum, wala fartum, inna ada bila Untuk itu mari jadikan. Di dalam setiap kehidupan kita ini Menjadi orang yang pandai bersyukur pada Allah Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Pernah suatu ketika Bagi nabi ini Dalam itu sholat Lama sekali dan sholat ini Shofi. Dan hal ini dilihat oleh Sebagian para sahabat, khususnya Sayyidah Aisyah, istri beliau, mau oh, padahal, padahal Kanjeng Nabi ini, dijamin dosa nih yang lalu dan yang akan datang bakal disepuro Gusti Allah. Kanjeng Nabi sholat sampai kakinya bengkak dalam suatu riwayat itu, mengatakan seperti itu, dijelaskan seperti itu. Kemudian ditanyakan Wahai ya Rasul Jenengani kira dosa ini pun disepuruh Baik yang lalu maupun yang akan datang Kalau melakukan dosa Dan saya yakin Kali nabi ini maksum terjaga Bukan saja seluruh Para nabi itu maksum Mempunyai sifat yang terjaga Dari dosa Jenengani pun disepuruh dosa Dijatah ke busurku Bersyukur bahkan bertemu dengan para bidada. Akan tetapi jawabnya Kajian Nabi apa? Wah, Kajian Nabi berkata, apakah aku tidak pantas menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepadamu ketika kajeng aku sholat diriwani kadang tanpa terasa kakinya bengkak, sewi so sholat deh, usuk, usuk tenang, nah, itu kalau jamaah, jamaah salam ya Allah. Kalau ada butuhnya, Yunjai ya. bukan jenengan, tok terkadang saya, ya Allah saya tes catam ya Allah empat kali gugur kesehatan kena Paris ya Allah yang kedua ya Allah kena fisiko satu ya Allah ya Allah yang ketiga ya Allah hampir pantaukir ya Allah bentuk guys koyok-koyok ya. begitu yang terjadi begitu diterima setelah diterima wes dongoni arah rasa, rasa. Ya, mudah dan sampean-sampean yang tes <coughs> mudah-mudahan dijadikan oleh Allah ditakdirkan oleh Allah diterima menjadi prajurit angkatan laut tes lulus pantokin pendidikan dan terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah lekan jengah iai wujud syukuri dengan sholat yang lama sekali sampai kakinya enggak mari dengan wujud syukur kita kepada Allah mempergunakan kesehatan kita, kekuatan kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang terbaik menurut Allah dan Rasul-Nya. Bapak-bapak, ibu jamaah, salat yang dirahmati Allah, kalau orang baik Menurut kadar par parameter ukuran manusia itu kan mempunyai kriteria kriteria seperti sampai kalau ini sudah tes MI sudah nah, persyaratan untuk tes MI atau mungkin ridmin bisa mengumpulkan surat kalau dulu istilahnya surat kelakuan baik ya kalau sekarang apa namanya SKCK surat keterangan Kepolisian, wow, nah, itu kriterinya satu, tidak melakukan kriminal, ya tidak terlibat dalam peristiwa kriminal, tidak melakukan sesuatu yang apa menurut kepolisian itu apa melanggar hukum. Nah, tapi yang kita pakai ini baik menurut Allah dan Rasulnya, <tuh> sebagaimana kanjeng Nabi dahulu. Nabi Dawo, Hayrulku mantah ala alam Al Qur'an, jadi Wong sing api diantaranya kan Nabi Dawo, Hayrulku mantah ala alam Al Qur'an wa alamahum sebaik baik orang adalah orang yang belajar Al Qur'an dan mengajarkannya. menurut hadis ini, Wong sing api munggui gusti Allah dan Rasulnya adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan orang yang pandai belajar pandai membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkan mengajari pada orang lain lo kiro kiro kiro kiro apakah kita sudah menjadi orang yang sudah pandai membaca Al-Qur'an atau masih belum bisa sama sekali membaca Al-Quran ayo kita berayani kalau memang belum bisa ayo belajar tidak ada kata terlambat di sini setiap setiap hari Rabu itu khusus ibu-ibu itu ada belajar mulai ikhrok pak ada belajar mulai ikhrok mulai nulmutun mulai alif fatakah abah fatakah bah sakkasroh si gak apa-apa umurnya sepuh-sepuh humpung ada kesempatan mari kita belajar membaca Pak aku isi nih pak aku dilengkas spesial. tidak ada kata terlambat ayo belajar kalau itu kepingin dianggap menjadi orang yang baik menurut artis tersebut Ayo kita belajar Al-Qur'an Dan kalau sudah bisa membaca Al-Qur'an Ayo kita ajari anak-anak kita Ajari teman-teman kita, kawan kita atau mungkin saudara kita Yang belum bisa membaca Al-Qur'an wa Itu sebaik-baik kalian <tik> <tik> adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajar mengajarkannya. Yang kedua di dalam sebuah hadis kandang Nabi juga Dawuh khairukum khairukum li ahlihi wa annah khairukum li ahli sebaik baik kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Lu pernah suatu ketika onok Wong ahli ibadah, onok Wong sing sholat top. Coronel Bendino masjid sholatnya aja di mantep. Akan tetapi, ya, akan tetapi, sebagian sahabat bertanya-tanya, wah ini, si Fulan ini orang ahli surga ini, si Fulan ini orang yang nanti insya Allah akan masuk surga. Akan tetapi, kata kancing Nabi apa? Seandainya ada orang yang mau bekerja, ibadahnya sama dengan orang tersebut dia mau bekerja, dia mau menghidupi keluarganya dia mau mendidik anak istrinya memberikan rezeki yang halal memberikan pendidikan yang baik maka dia termasuk orang yang baik dan ahli surganya Allah ada yang zaman ini kan nabi sholatnya, dikirim, ibadahnya di sini jid dino dino sini masjid. Nah, mangan mulih sedeluk balik neng-neng masjid. Lho gak api munggo Kanjeng Nabi. Lek gak delem tidak mau menafkahi keluarganya, tidak mau memikirkan keluarganya. Makanya di dalam hadis tersebut, khairukum khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Kemudian dalam sebuah artis yang lain dijelaskan "Haiul muslimina man muslimun milisanuhi wayahdihi sebaik-baik muslim adalah yang kau muslim selamat dari keburukan lesan dan tangan kadang kita ada orang melihat menjumpai ada orang yang tabiatnya itu kadang, -kadang enak. jadi itu rasanya golongan kita kelompok kita itu rasanya gak nyaman jadi orang itu tidak mempunyai apa rasa kenyamanan terhadap orang lain jadi kehadiran orang tersebut itu dijauhi orang lain jadi kehadiran orang tersebut itu dijauhi orang lain sekali ngomong gak enak omongannya atas omongannya selalu merendahkan orang lain nah, menurut hadis ini kalau ada, ada orang yang demikian maka dia tertidak termasuk orang baik menurut Allah dan Rasulnya kemudian sabda nabi khoirukum <tik> man amat salam sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam kalau ada rezeki menurut hadis ini lejen duit duwi kelebihan rezeki atau mungkin ini adik-adik ya, kita ini kalau mau tes ayo diiringi dengan hmm. Jenengan jenengkan lagi mohon kepada Allah ya Allah saya mohon untuk tes kadang dicoba kali Gusti di Allah kadang dicoba kadang Allah mengutus mungkin ada orang yang seorang pengemis atau pak minta sedekahnya pak pak saya belum makan lupa padahal sampean di masjid asalam as dungo sampai nangis ya allah luluskan saya ya allah tes empat kali yang ini yang kelima sekarang lagi menjalani persiapan pantokir ya allah dungo mantep dungo nih sampai nangis dites kargus di ya allah jadal wong iki butuh neng aku jadal tak tes tidak, kalau kau laku. Dit tes, enak, mengemis. Kan, kan, Ibu. Sopo ngerti, gimana malaikat Lu gak ngerti. dites tes. Mas Budi, sedekai Mas Budi. Lu sampean, padahal duit duit. Janin duit duit. Eh, siangnya, perayaan lu Mau sampean, lantung. Dit tes, Gusti Allah, sampean dijalui. sampean pelit, karo uangnya Gusti Allah bakal pelit. Nono. Makannya jadengan kayak lagi tes, ayo dibiasakan sodak itu winwin. Neng konon ane mau nggak induy, toko sego kau tiparin. Atau mungkin dalam bentuk uang, hampir lima ribu, dua Pak. Nih sodak saya ya. Gak usah muni, Pak. Dua aku lulus, gak usah. Insya Allah nanti cita-cita nih sampaian mudah di dijambah oleh Allah, diberi keberhasilan oleh Allah. Kemudian Dalam hadis yang lain, khairun nasi, khairukum, ahsanu qoto'ah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang juga enek, uang juga utang. Kadang kita punya cicilan motor, kadang kita punya cicilan rumah, KPR, BTN. Kadang di dalam menjalani hidup ini kita ada pailitnya, kita perlu bantuan orang lain. Yuk, kamu ini anakku yang bayar sekolah, anakku yang bayar SPP, iki wes tanggal tuh aku nggak tuh dibelas ya. Lagi kadung di semayani bulune, uh, di bayar bulune sih, so aku nyeritui. Lalu aja dengan kepingin jadi orang yang baik menurut Allah dan Rasulnya, menurut hadis ini, dengan kalau punya rezeki ngganti dibayar utang, ojo bulat. Kadang ada orang ditagih. Lih, kadang ada orang ditakih muring-muring. Nah, maka kalau ada orang tersebut, orang tersebut tidak termasuk orang yang baik menurut Allah dan Rasul-Nya, yang diantaranya antaranya hadis, yang berikutnya yang terakhir masih banyak hadis-hadis lagi. Ya Rasulullah, manfaat nas ya Rasul, siapakah orang yang paling baik? Menurut panjenengan niku pola nasi man talaa umruhu wa a'maluh yaitu orang yang panjang umurnya akan tetapi selain dia panjang umurnya tambah dewasa tambah tua akan diiringi dengan kebaikan di dalam perilakunya tambah tuwek tambah sering ibadah tambah tua tambah rajin salat berjamaah tambah dewasa tambah, dewasa senang, tambah baik mereka mudah-mudahan kita termasuk atau mungkin diantara salah satu hadis yang telah kami sebutkan dan banyak hadis lagi yang menurut Allah dan Rasulnya termasuk orang-orang yang baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa baik bahkan menjadi pribadi yang Baik menurut Allah dan Rasulnya Ataupun Menurut sesama manusia Mudah-mudahan Apa yang kita cita-citakan Apa yang menjadi hajat kita di oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Khususnya adik-adik kita yang sedang tes Sekali lagi Mudah-mudahan diterima oleh Allah Diterima doanya oleh Allah diijabah doanya Diterima menjadi yang kata, dan laut nah, Yang misalnya Allah akan Tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya, mohon maaf, kita tutup dengan doa Para Tuhan. Majlis Subhanahu wa inilah Anda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.